Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mampir keunggahannya Kak Marcelino Persahabat ya Kak Marcelino Ini memposting momen Bookber di tempatnya Torik Halilintar Kali ini ada foto bareng dengan Papa B Aduh manis banget nih senyuman Papa pilar Membuat kita pun pastinya selalu bahagia Dengan Rizky Bilar yang tentunya selalu selalaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik, Masya Allah Kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh Kak Marcelino Bukber di rumah Tarik Halilintar, Thanks Yator, mendadak reuni film Asia Pemen bareng Bro atau Halilintar dan Rizky Bilar Katanya, wow, makin kesini makin ganteng makin dewasa untuk Rizky Bilar, keren Kemudian juga persahabat kita mampir ke postingannya Bang Rakesh Bang Rakesh juga mengunggah potret kebersamaannya dengan tentunya sahabat-sahabatnya. Ada Rizky Bilar juga di postingan ini, Masya Allah. Makin bangga, makin kagum dengan Rizky Bilar. Alhamdulillah, persahabatnya selalu dikelilingi oleh orang baik. Komentar pun begitu banyak diberikan. Diantaranya, persahabat, dari Agung si Halo Hoheni mengatakan doa yang terbaik untuk kalian semua. Amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Nenang Ukti mengatakan Masya Allah papapnya Abang Fatih semuanya dibikin salmok dengan papapnya Abang El yang makin khas sini makin terlihat ganteng aja luar biasa Kemudian juga persahabat berikutnya ini ada momen saat wawancara Papa Bilar, ketika ditanya pulang kampung ke Cianjur atau ke Medan gitu Bang Bi, katanya Persahabat. Ini pertanyaan dari wawan, yang tentunya bertanya kepada Papa Bilar. Kita lihat jawaban Papa Bilar. Di sini Papa Bi menjawab Persahabat, saya mau balik ke Portugal. Ini bikin ngakak banget Persahabat ya. Hingga komentar pun banjir diberikan, Di antaranya dari Angkun. Instagram Nihanshid Muhammad mengatakan bukan Bilar kalau nggak bengek katanya tuh. Ada juga tanggapan dari Ustnia Virsha Bukan Wawan Wiwin aja yang suka melintir berita tapi sekarang Bang Bi suka melintir juga kalau jawab katanya tuh. Masya Allah, bikin ngakak banget dengan jawaban Rizky Bilar. Ditanya Mudik. Ke Medan atau ke Cianjur, jawabannya mau balik ke Portugal. Aduh masya Allah. Ada juga persahabat ya untuk berikutnya momen masih wawancara bersama Rizky Pilar. Dan yang tentunya membuat kita pastinya persahabat ya. Selalu bangga dengan Rizky Bilar kemanapun pergi, selalu diintilin Wawan Wiwin di persahabatia Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Selalu menjadi pemeran utama fasnya untuk Wawan dan Wiwin Persahabatia yang selalu ngintilin Rizky Bilar kemanapun Ini ada momen tentunya Papa B saat main bola persahabatia Dan jawaban Papa Bilar juga tentunya no comment Kata Papa B, waduh saya no comment, kata Papa Bilar salah salahin melulu entar tuh persahabat ya. bapak bilar taku di salah salahin terus nih untuk pertanyaan mas wawanya nih bahaya kalian pelintir katanya tuh ini kode keras dari Rizky Bilar persahabat ya. tentunya no komen takut di salah salahin terus ya. keren banget Papa Bilar hingga komentar pun begitu banyak. di antaranya dari akun Dewi 1583, kadang jujur aku kok malu sendiri lihat wartawan segitunya nungguin Bilar di lapangan. Sahabat, ya. Ada juga tanggapan dari... ataulah Harifin Fadil... ...kocak wawan nanya tentang Ida Dayak... ...gak ada kerjaan... ...tanya tuh perkembangan Fatih... Pasti dia mau jawab katanya tuh. Ada juga tanggapan dari... ...akun Instagram... ...shevan85... ...kita aja kesel apalagi Bapak Mi... ...apa yang ditanya... ...tapi judulnya berbeda dasar wawan... ...katanya tuh emang ada aja... Ya. ...pertanyaan yang menyumbang... ...dari wartawan kepada Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat berikutnya ya, tentunya ada Cidukang. Ini momen saat Papa Bi salat berjamaah ketika di rumahnya Torik Halim Bintar. Masya Allah banget ya, makin bangga dan pasti makin kagum juga Namun banyak juga persahabat beberapa tanggapan Salah satunya persahabat sini ada tanggapan dari Nini Kuhayu New Di situ mengatakan, Papa B lagi saltumi ya, pakai kaos Disebut salah kostum persahabat ya, Papa B Tidak memakai baju koko atau piyama Namun memakai baju kaos katanya persahabat Namun ada jawaban dari Embun Fagi 2021 mengatakan Gak apa-apa kak itu sudah menutup aurat kok. Yang penting baju bersih dan suci dari hadas. Tapi persabab yang penting menutup aurat bersih tidak kotor persabab atau tentunya bersih dari najis dan tentunya dari hadas juga suci. Masya Allah. Jawabannya luar biasa. Kemudian juga persabab berikutnya informasi penting untuk warga Konoha. Yuk gas terus pokoknya voting mendalami di SCTV Music World 2023. Untuk Bunda Lesti, masuk tiga kategori. Yang pertama, penyanyi dangdut paling ngetop. Bunda Lesti Kejora, di sini masuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop. Dan untuk votingnya, persahabat via sosial media, berikan like pada salah satu foto penyanyi dangdut paling top favoritmu di Instagram, Twitter, dan Facebook. Untuk SMS ketik SMA7 spasi Lesti kirim ke 97288 Untuk berikutnya kategori video klip paling ngetop Cara votingnya persahabat yang berikan like pada salah satu video klip paling top favoritmu di Instagram, Twitter, dan Facebook Untuk via SMS ketik SMA8 Sepasih sekali seumur hidup Lesti kirim ke 97288 Untuk berikutnya juga kategori lagu dangdut paling ngetop sekali seumur hidup cara votingnya di via sosial media seperti tentunya sebelumnya sama banget persahabat berikan like pada salah satu foto penyanyi atau lagu yang di favoritmu di instagram, twitter, dan facebook untuk via sms ketik sma10 spesies sekali sumber hidup Cipta Nadibal, Lesti, kirim ke 97288 itu untuk cara voting, persahabat. Ya, pokoknya semangat jangan kendor buktikan kekompakan kita. Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan. Dan palsnya juga, persahabat, kita masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.